Hai hai hai, jumpa lagi, kali ini aku akan tunjukkan cara membeli token listrik di PLN Mobile dengan memilih metode pembayaran mandiri virtual akun, tapi bayarnya melalui dompet digital dana. Nah token listrik di PLN Mobile itu, yang paling murah atau gratis biaya admin bila kita bayar menggunakan mandiri virtual akun. Tapi bagaimana bila kita tidak memiliki rekening bank mandiri? Nah kita tetap bisa memilih metode pembayaran mandiri virtual akun, dan nanti kita bayarnya melalui aplikasi dompet digital dana. Aku tunjukkan caranya ya, simak baik-baik videonya. Buka aplikasi PLN Mobile. Kemudian pilih token dan pembayaran. Ini nomor meter aku sudah tersimpan di akun PLN Mobile ya. Jadi tinggal klik beli token. Aku akan beli token yang 100. Nah, sampai sini, kita pilih metode pembayaran mandiri virtual akun ya. Ini metode pembayaran yang tersedia. Pilih mandiri virtual akun. Bisa kalian lihat, gratis biaya admin ya, jadi yang harus dibayar 100 ribu rupiah. Klik bayar. Nah ini nomor rekening virtual akunnya ya kita langsung salin saja ya jadi yang harus dibayar Rp100.000 klik salin lalu buka aplikasi dana nah ini tadi aku sudah isi saldonya kita langsung klik kirim atau transfer via bank lalu pilih kirim ke bank ini seperti halnya kita akan transfer ke rekening bank ya kemudian pilih tambah rekening bank baru banknya kita pilih mandiri ya Lalu tinggal kita paste atau tempel saja nomor rekening virtual akun yang tadi sudah disalin itu. Klik simpan dan lanjut. Nah ini langsung muncul nama pemilik meter listriknya. Tapi di sini jumlah tagihannya tidak terbaca ya. Jadi kita isi sendiri jumlah pembayarannya yang harus dibayar Rp100.000. Klik lanjut. Klik bayar. Masukkan PIN Oke, pembayaran berhasil. Ini notifikasinya. Kemudian aku kembali ke aplikasi PLN Mobile. Langsung klik saja lihat transaksi. Nah, kalian bisa lihat ya, statusnya lunas. Nah, ini tokennya tertera di sini. Jadi, saat pembayaran di Dana selesai, di PLN Mobile ini juga lunas. Detik itu juga ya. Jadi seperti itu ya caranya, buat kalian yang tidak memiliki rekening bank mandiri. Kalian bisa gunakan dompet digital dana. Semoga informasinya bermanfaat, terima kasih, dan sampai jumpa lagi, bye bye.